kita ke kapal feri di mana ya daerah mana ya ferinya itu pindah-pindah kan kapal feri ada yang di tengah laut yang nggak bisa gerak oke okay, oke okay. uh, itu kita ke sana nanti kita supresin orang doang kerjaan kita nggak uh, ada yang lamaran ada yang lamaran oke oke oke nanti oh, cowoknya kita pura-pura ngabegal dia tapi yeah, sebenarnya enggak, oke oke, ngerti kan? Yeah, pakai topeng, pakai topeng satu-satu. Mau lihat, coba nah. lihat. Mantap, mantap, mantap. Itu di nih ini gini, memang sama <laughs> <manusia laughs> Beda, <laughs> beda sendiri ini. <Windows. laughs> ke depan RS yuk, jalan, semua pakai mobil masing-masing iya, -masing. yeah, gue zain masuk numpang ya jangan pakai L, jangan pakai masker akhirnya tangkap semua <laughs> bagus guys, <pakai> <tuk> yes, dari, udah oh, iya. di radio ini oh, ini bumping ya <tuk> Aduh, ada orang kan yeah. iya ini Louis kiman <tuk> salah pak <tuk> Kakora radio masuk radio. Kenapa tahu hari ini, Kak? ngapain? Keluarga integrasi kita. Masih Luis. Pondak keluarga integrasi. Hari yang paling bahagia. Ha, udah kedatangan kali lah. Oke, teman-teman makasih banget nih udah pada ngumpul. Uh, sebelumnya jadi itu nanti kita kalian tuh diem-diem udah sampai lokasi duluan ceritanya. Hmm. Nah, terus uh, ketika udah di lokasi, aku udah jalan-jalan. Nanti kalian buka baju semua, terus pura-pura uh, intinya kalian begal aku lah di sana lah. Oke okay, oke. Okay. Yeah, iya begal aku yang keras lah, begal yang keras lah nih di di yeah. pasti keras keras lah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya, Luis, tempatnya di dimana? Tempatnya di Tempatnya. Ayo kita berdiri Iya. Tempatnya di mana? Lupa aku uh, itu tempat ferinya. Iya. Kita ya. koordinat, koordinat ngambil kapal itu 5040 Oke. Okay. Tulis. Join radio. Oh di, di mana? Uh, itu radionya di 99.9 Nah terus intinya gue kan. Bilang sama si Dewi, kan? Gue ulang tahun. A -a. ya kan? Dia gue tuh ulang tahun. Tahunya tuh intinya tuh gue ini kapal. Gue ulang tahun tahunnya, A -a -a. nah terus gue juga udah sempet bilang sama dia. Gue udah pengen keluar pemerintahan gara-gara gue udah bosan nanti. A -a -a. Gue bilang sama dia, "Kalau gue ke gap korupsi." Cap loncat semua loncat loncat kucing enggak, eh, itu cukup enggak sih? enggak hmm. tahu cukup apa enggak buat berlima ini kepada di Kap keren <tang> <tang> <tang> harusnya sih cukup, oh berdua doang oke okay. aduh salah, <tang> salah salah salah salah apa? Dua salah kapal salah salah nih yang salah, naik di dalamnya Jok loh duduk Eh kok nah, mana? Kenapa kucing <tai> Kenapa kena ini? Sampah Halim. Nah bisa Uy Udah dah Dekat Sebelah kanan Sebelah kanan Bang naik Eh kanan nah, apa kiri? Okay. Eh kanan Kemana? Kemana? Malang udah naik ya? Eh. Sudah udh, udh, udh, udh. Sudah sudah Eh kiri Eh Ke kiri. kiri Kiri apa kanan sih? kiri. Oh ya kiri-kiri. Mau ke kapal pesiar. Kan? Ya kapal pesiar itu. Udah. Ya. Yeah. you guys, okay, gua okay. jadi tutup ya. Oke. Okay. Mana nih? Insyaallah <laughs> 18 menit. Ya, eh, anggota kita pakai color semua. Oke. Okay. Pada warnanya color, color putih atau kolor lope-lope? 100, 100. serai itu stay. Okay. <laughs> Spesifik okay, sekali Putri lagi gitu. Jatuh nih Gapur. Berani Kok <laughs> yeah, oh, bisa loncat lanjut <laughs> Dikit lagi <laughs> Udah, Udah, ini dulu, dulu. Yuk, masuk-masuk pada. Buat di sini, Kak. Salamat. So, oh, kemana? mana? Pergi ke bawah. Mana? Mana? Oh, sini sini sini sini. Lah, kok bingung? Bukan di bawah. Sini sini sini ke bawah. Ke bawah dulu, ke bawah, bawah di mana nah, bawah ke bawah mana nak, keren ke bawah ini udah keren ke bawah eh mana ini? ini keluar Aduh. banget eh. di depan ini loh depan, depan. masuk sini, sini terus sini, sini, sini, keluarnya sini. nanti bingung juga oh semuanya di sini dulu kita pantau ya. ya. sembunyinya di sini dulu semua apa oh, iya. papa topeng pak topeng pak pak jika mending gak pakai topeng deh anjir keluarnya nanti sesat lagi enggak aku tahu jalan oh iya lupa dari mana eh gantian dong eh gantian gantian gue sakit perut nih eh tulis mana tulis yang mana tulisnya mana Enggak ada di sini tulis Luiz di di mana Luiz? Luis? Tadi tadi bukan ada yang lompat ke bawah ya? Kan? Di depan kah? Nah, iya iya Apa ke mana Kau kemana deh Gua di belakang lu Di belakang king, Oh king. Udah. Ya, udah King Yo. keluar radio dulu ya King keluar radio ya Ntar gue SMS oh, okay. Gue eh, miss call ke SMS Takutnya gue Apa sih? Nah, aku kau kau bukan kau. boneka <laughs> Suaranya kapan tuh, sajiya? gitu nyanyi boneka a bu bu bu bisa bu itu bu bu bu siap siap siap siap ayo ayo ayo bu bu bu ayo bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu todong ya, todong todong Eh, hey, diam, diam, diam, diam. Jongkok, jongkok, jongkok. Masuk, masuk, masuk ke dalam. Sana, sana, sana. Buran, buran, buran. Jalan ke sana. Kamu Sampai ngapain ini. di sini? Jalan, jalan, kamu ngapain? Jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Jalan. jalan. Santai, jalan. Santai ini bro. lu ngapain ke sini? Jalan, jalan, jalan. Sini, sini, sini, sini, <tuk> sini, sini, sini, sini, sini, <tuk> sini, sini. Naik, naik, naik. Santai aja. Santai aja dong. Santai aja dong. Itu itu. Yang cowoknya Chandra. Naik. Eh, yang cewek. Sini, sini, sini, sini sini ke situ situ situ, yang cowok yang cowok ke atas, yang cowok ke atas buruan jangan banyak kocot, buruan. ke mana bos? ke atas katas, ke atas, katas. jangan ya, banyak kocot buruan. iya kak. ini, ini gue tahu nih siapa kita. nih, ini, ini yang, yang udah pk 2, 2 nih. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh. Eh. eh siapa eh. nih? Eh. ceweknya, cewek eh ceweknya, sini sini sini sini ke sini. Kesini ke sini ke sini dulu mbak sini mbak sini sini sini Mbak. serang Mbak. ikutin tuh topeng kuning tuh topeng kuning tuh tuh tuh astaga eh gila kali wah eh kali ini ngelawan kayak ini? ngelawan mbak bawa ke atas bawa ke atas bawa ke atas tembak tembak bawa ke atas bawa ke atas eh bawa ke atas bawa ke atas bawa ke atas jongkok jongkok jongkok jongkok jongkok jongkok jongkok Nah, yang cewek ini jangan Eh, turun yang cewek Eh, jangan ikut juga Yang cewek turun Nah, diem sini, diem sini, sini, sini, sini Sini, sini, sini, sini, sini Sini, diem sini Ayo, diem, diem Diam sini, udah Eh, yang... Jaga cewek Yang cewek cewek, Iya, iya Gini Ini orang udah... Ini Udah... r. Udah pk 2 Kita bisa pk 3 Uh, biarin cekak, biarin hey. libur dia. Dia enggak main lagi. Dia kan minta. Lu sesi iklan sekarang, nah, Buran. tentang main, main ha -ha. Hey. Mau, lu. Main kalian di iklan. Buran. Kalau enggak mau lu formatin. Iklan apa? Oke. Eh. Tentang jelekan lu, Buran. <laughs> jelekan lu, kejelekan lu. Hey. Jangan banyak bacot, Buran. <laughs> Jumohan, doang, ya, udah, udah, gak usah banyak bacot. Tembak aja, nah, begitu. Tembak aja, tembak, tembak, tembak, tembak, tembak. tembak, tembak. Nah, ini <laughs> sakit bacot Ya bacot Ah, buang aja. Buang aja, buang, buang, bang. Ayo, ayo. Tinggalin yang cewek, tinggalin yang cewek. jaga nih. Eh, goblok, Kenapa itu beneran dongok? taruh oh. Entar Iya, iya, Sini, sini, sini iya, eh yeah, yeah. sini sini sini udah udah udah udah belum render belum render belum kah? render kah? Ya udah ya udah sabar sabar. Eh eh pakai jas pakai jas pakai jas pakai jas. Udah belum? Udah belum? Oh di dalam. Mana mana? Jangan jewet todong woi. Jangan jewet todong. Perlem. Naik <laughs> Master Master Goblok <laughs> <laughs> oh, bukan ada yang tau dong Udah sini lu ikut Udah udah ayo Langsung aja <laughs> Langsung langsung Langsung lu Ini gue tau Gue buang dulu gue buang Gue buang oh, gua buang dulu Udah jalan jalan jalan jalan jalan Biarin aja yang cewek tinggalin Yang cewek suruh cabut aja Tolol banget anjing ngikutin dia. Bangset. Tahan dulu kan. Ceweknya tahan gak? Yaudah udah gua tahan. tahan. Tahan, tahan, tahan. Oke, yeah, yeah, yeah, tahan. Tahan, cawan-cawan. Tahan, tahan, tahan. Diam dulu sini, Mbak. Hah? Oh, iya, iya. Dah, ayo ayo ayo ayo ayo. Ayo. Diem dulu. Eh, hey, tarik kesini sini, Buran. Yang cewek tarik kesini yeah. ayo. Ya, ayo, pake sini. Ayo. Yang pakai lem, pakai lem, pakai lem, pakai lem. Sana, Mbak. Masuk. Sana, Mbak. Ikutin rambut sini. kuning itu, Mbak. Sini-sini eh. dah bawa giring sana Sini-sini kabu Itu nya sih itu Sini-sini Harp, eh, ngumpet-ngumpet Eh <tis> <Hey>, Ave re <tis> <tis> Hey Hey nyerlah Musiknya ke atas musiknya ke atas dewe ke atas dewe ke atas atas atas atas Okay, mm. Kita ke atas <laughs> Astaga kenapa aku <laughs> di <laughs> <laughs> Ini bukan hari ulang tahun aku Ini juga bukan Semua ini cuma settingan aja dari tadi